Nomor papat semari hati peteng bahwa turul amalilam suwe ni angen-angen, mas tu doang angen-angen nih. Bayang mapan di mobil, bujau ayu, warna solar apa, wapi anek apa, dunia jatuh yang kayak pangeran nih. Udah pura ngono, sebagai ukuran pun, boh, bujau ngambut, gen. Sana roto beling ukuran bapak esopo, sangkut bapak ekpresi sangkono boh, bapak. Jadi dianggap gen paling orisinil. Kok bapak enakal ya anak enakal. Bapak ibu alhamdulillah anak ini. Gue malam anak jagal. Kok anak ini sobo kok? Alhamdulillah. Bapaknya tahu rengking. Um, bapaknya rapal suruhan anak ya, ini ngapa lo kanggilan dua? Bapaknya resa mau cekiket. Bapakmu do sih budho. Kok usah rawusah? Bapak sih budho kok korban ya pinter lo konvinter. Ini anak santri tak provokasi. Nanti motivasi bapak itu katakan biasa. Emang kadang bapak kurang ajar. Mau oh, dia ini ngerti tak nah, goblok, ngapal Ngapalo kange lah, bro. Kange lah, loh, di WA, Mbak Upi iya, Nanti yang party ngotot tak WA, Mbak. orang gak beranak ya, apal lapal tak WA, Mbak? Nah, sampe ngapalo gampang lagi dia anak. Terus jajal ngapalo tenang terus tuh WA mati. Wah, lapal kena gebur tuh sama aku nih, ya. Lawan kalau ngambo. Tak konseptorang ya. Mau gue rausangun, loh. Mana kena, dia anak modest dong aku pinter. ngomong sama aku yang ngomong sama aku yang ngomong sama aku yang ngomong sama aku mulai ngomong sama aku yang ngomong aku yang ngomong sama aku yang ngomong sama aku yang ngomong sama aku yang ngomong sama aku yang ngomong sama aku yang ngomong aku aku tapi tak celeng biasa pak ya tau, biasa pak ya tau, tapi mantan biasa, uang mondoknya penanai pintar, tapi kok yang mukur awak, mau wis muka-muka rada rubah lah. nanti dia sidik, tapi kau cokpak sok tau pak, kan wis otomatis tau pak, tapi bangun dulu, tapi aku mau dah habaq kan, tapi dia mondok anak-anak neng kiai, saya menangi putu nyonyor tau, kan awak bangun bareng wan sepuh sangga, akibat tau pemurid angkatan awal, wah anaknya wis mondok neng. Bangun jadi bapak ibu, katanya tak nak jadi bayi, putus muka roset bros. bapak ibu bangun menangis putus, dia anak ibu ado, kau anak ibu nak kianis itu, entah diseng, masih kau awal. Mondo kan mukafadu al syiar apa? Jadi tekan anaknya kok perlu kabar? Tidak. Oh jadi begini. Oh jadi salah no itu. Bisa bapak yang rahapal, Berko statik. Cek mandi negin tuh nopo? Mandi. Tapi bisa dirubah. Soal bapak ikhlas. Sisongrupai kok? Mereka ikhlas cuma anaknya kholas. Kholas itu lolos songkoba. Ya kholas ikhlas umurni. Nak barang umurniku kholas kholas itu lolos. Insyaallah Allah ikhlas. Hal-hal yang bahaya udah di noh. Wala, ndak groflibong sa igi wura e klas, mondok na anak e nggong na e putu sini-sini aku leyo tekan mondok e kok kora e klas. ya woh ya woh motivasinya aku dokter, aku profesor aku tukang, kue sampai rambung kai sini-sini bapak lu <lulih> reko motivasinya ya geng geng sini-sini ora usah ngono, cowok nggol e elmu perintai pengi an, pokok e kule irakat sekolah, caranya <luluh> kau tenang Oh eleng-eleng ya, wah latihan. Ekskul dilatuh, terus menurut. Wa kafuka utawi oleh munekang siro cihatun esawat buka sawat pisi. Araba teno. Wasoh batu zolimin nomber wanis waduh terus tulul amal. Bawa tekang aran tulul amal, ku tarok kubuma Iku arpa-arpakoro justru apa tuh kang dianggap angel. apa usul ibu hasilima. Jadi cara ini ang sing angan-angan simpel, Angen-angen barang Prancis secara adat iku angel kasih kasih, banggo di bojho ayu nerimane ora ana wong ayu kok nerima. Nek neriman sing e, angel. Iku ya angel, ora sa biasa wae. Pokoke arep-arep bojho kowe wedok. Iku kan gampang, mesti wedok. Sinau so, arep-arep kok yen neriman salikha ayu. Anae wong ate. Wah, ya ora gelem kowe jmene iki. Wah, tadi biasa wae ondok lan sing malah kelas banget Yang paling saya takutkan pada kalian adalah Nafsu wa amali lan doa angin-angin Mereka sedihnya Nabi wa amal di akhirat kita ke anak-anak tamu itu Sedangkan nak niat ngamal akhirat Kaya-kaya sisuk itu mati Ini kalau tidak didik orang atas saya itu perasaanku kayak kata Sesuk mati, tidak didik orang atas saya, tidak suka ya Nah, cucu korang anginnya ekulon, ada rusak, mereka orang atau ulama kecil, orang atau saya aku kan gak, yang kan suwi gak Mau gue tuh, gue jadilah bentuk warga. Suara gue segini, gue segini wae. Ino, mah, sebulan sesuai cewek pun naik perasaan. Iya, mau segini, mau naik terus, mau nanti kemati. Nah, seperasaan sama kan, kayak main atau Dia anak putu, wah, terus genggong putu. Wow, buat kali pangeran dijadwal. Pangeran jadi sekedul. Ayo, tau lah ya, wae. Mau nih, gue juga disebut obeng pangeran alhamdulillah.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 tapi mereka Allah kito ngene ngene bener. Ya. bener. Ah siki bener bas. Nabis. Kenapa kangen golek Kenapa bener jeneng, ya Allah. Ya Allah. Ya, tapi fadlale Allah walau warahmatullahi lattaqut musaytona illa qali lampah Allah gue anut se. Allah kadang-kadang setan alhamdulillah setan pas tapi fadlale Allah kita orang anut setan setan salat salat setan sering tapi orang krono kita tapi krono Allah wis haula kalah ala wa alawata illa nah, Quran po, wala illa ana Qur'an redak sak napa wala wala fadlukum wa alaikum wa rahmatullah tatfa'tu syaithana illa qalila kadang diredak sak napa mazaka minkum min ahadin hadatha walakinna wa yuzaqi may yasha umbomora ana fadl Allah wong ora iso bersih suci umbomora ana fadl Allah ana urip kita mung Nak orang na gi, ambek gue ko kue kaya ofer on, nung kue to nurut, wong lanang to kora to ke nak kue harmonis nuntut, nung ko nara harmonis neng nengan an, harmonis ngong ko nan, mengejak kau nak nang neng nengan nang nang an, to tau emu ghaapan, nara tawa pi, um, hmm. to lata nak di Alhamdulillah, pero kaifadul ya Allah, zaman Mesrusa ini ini, Kok Allah, kau ngaji, naksoi kulit, kah warni tuh, ya Allah, bunglani kalo nak rojinan ngaji orang anggap sampai nafik, jati, eh pengiran, zaman ini kau nongong ngaji ya Allah, maternumun gusti kristinis, kau muka ini nunggak kiamat si teisi tapi waktu itu dia suwe suwe, sakai Israfil, Israfil, wus ngemut, sama kau lah, aku dede jo, seneng nang perang aku malih kertas, sakai ini kui Israfil sering Tak kan pengapale wis ditii, wis dimotor ati motorati dicekel iki. Dhe'e nak dicekel iki sak suwi. Wis tadi Nabi tau perso Israfil mukassafah iku waqodil takomang, il takome wes dimun. Ora kok dicekel wis. Dim. Lha iku ya aku pengen nang kiamat. Mrekono nang wis nang. Mantep. Nabi kok malah kepengin ndang. Mun kula mboten kepengen kepengin kiamat semirakat. Kulo niku di 4 ibe Israfil kulo niku beda. Tempat <tok>, ini, tepi tepi sakit, oh sakit, murah kok kue kok penuh penyelamat, sudah tuh capek opo nih tuh ya, presiden jora, kompetisi calon presiden jora, biasalah, salah satu yang cepatnya kiamat, udah salah satu yang masuk ini, kiamat, sebenarnya di toning dunia, nyeksa ini kutreu pengera, nyeksa ini rohmate, pengera, ya tanah zalul amruh vena, huna muo alamu, anna boha ala kulli sheing. Kok hati roh anawa kot aha toh pukul lisya